apa bedanya takwa karut tawakal nek takwa iku sampean waspada terus bahwa Allah ndelok sampean mas yo sampean gak iso dulu Allah semua yang sampean lakukan baik yang kebaikan yang sampean lakukan mas yo tangga teparugo gak ngergani tapi Allah ngregani tenang ae sampean penting sampean api terus nandur terus gawe manfaat terus Maksudnya. nah tawakal artinya adalah sing sampean gak iso lapo-lapo sing sampean gak iso membikin gak bisa menjangkau tidak bisa mengerjakan Misalnya ini wis sing paling gampang apa wis sampean nandur pari isa nyukulna tegak bisa ngarai wah tegak sampean nuroni bojo sampean isa gawe meteng tegak Sopo sih gawe meteng la sampean wis enak tok Gusti Allah sing ngarai meteng padahal Gusti Allah melo enak loh iku. bermurah hati gaweno anak padahal dhewe gak melo Kamelo uh, ladang-ladang, Singgurung Rabi menang. Jelas ya, banyak mana yang kita bisa dibanding yang kita tidak bisa. Korniso, Gawe Tae, is gampang habis. Siapa sih Gawe Tae? Sama awak mulai so mangan. buh, soto, buh sate, buh rawon, sampean, nggak dok dok pokoknya. Mari Yunus apa sing sing sing terus Yunus apa? Usus sampaian, teroid sampaian, gitu betul. Terus sing bagi proteinnya, kalorine, ya tau apa menek? Karbohidratnya, sampe Yunus apa sing bagi? Nek upah itu nya harus kusela, bagi bagian di sakit sampean. akhir. Nah, sakit sih, loh. Sing proteinnya, dil salonor ini, faktor lainnya disalurkan ke situ, terus sampai larahane, senjernya tayak itu, ditokno, teko, bolongane lah guna. Nah, sampai jadi konjungsi, iso taka, iso taka. Besok duduk sendiri di wilayah tayak murah itu, sakit tanpa tante sampean. Langgi, wong nikumawan, tok pun sampan kudu bersyukur, kutu nkusial, tok wong kon aku enggak tae, eka iso cangkemeci, rewel ya rewel, kita bener, apa nen medsosik, kon eh tiapa paru de medsos kondosam, pen aku gae tae, eka iso cangkemeci, kocik rame neng ya. kita bener kakon, nah, oh, nak no, uang isah nggak ya taki kakon, tadi gak usah gede-gede, gak usah ukur-ukur, gak usah ngomong apa wes anugerah berkah kemuliaanalah kedukuran uang kau nggak taki kak iso, ngerti nggak? enak bang Jawa Timur gue, ya, nanti jawa tengah gak? nanti ngomongnya ini aku berkat Jawa Timur gue anjani enak ya, gak gampang muring-muring apa -muring, mana uang sumber girang, gak muring-muringan, toleran satu sama lain, gitu ya. Jenengnya sumber giran, berarti desa desa Islam, jenengnya mas Islam, karena Islam itu adalah sumber giran, Islam adalah sumber kegembiraan, Allah gangga Islam kalau tidak untuk menggembirakan manusia.